Zaskia Gotik resmi melepas masa lajangnya. Ia menikah dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Sirajuddin Mahmud. Pernikahan secara agama itu digelar pada tanggal 22 April tahun 2020 di Cikarang, Jawa Barat. Pernikahan Zaskia sukses mengejutkan publik lantaran ia tak pernah secara terang-terangan menceritakan hubungannya dengan Sirajuddin. Namun, kabar kedekatan keduanya memang sudah sejak lama santer terdengar. Pernikahan Zaskia dengan Sirajudin pun sukses mencuri perhatian, terlebih sosok Sirajudin yang dikenal sebagai sosok pengusaha sukses. Lantas, siapa sebenarnya sosok suami Zaskia itu? Ia diketahui merupakan seorang pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan nama lengkap Sirajudin Mahmud Sabang. Ia menjalani bisnis di bidang batu bara dan kuliner. Selain menjadi pengusaha, Sirajudin ternyata aktif berpolitik. Ia pernah maju dalam pilkada Balikpapan pada 2015, berpasangan dengan Heru Bambang. Meski gagal dalam pemilihan kepala daerah, ia tampaknya masih tertarik untuk terjun ke politik. Hobi berolahraga membawa Sirajudin Mahmud aktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Balikpapan. Ia tercatat sebagai ketua KONI Balikpapan periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Sebelum menikah dengan Zaskia, Sirajuddin pernah menikah dan bercerai. Ia pernah membina rumah tangga dengan seorang bintang FTV bernama Putri Cahyanti pada 2011 silam. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai seorang putri cantik.